guys sekarang kami lagi mencari tempat persembunyian ular piton guys ini ini ada jalannya guys eh. Oke Guys siapa tahu kita bisa ketemu ularnya guys Masa, masa,